Assalamualaikum sahabat Bas, tahu nggak dahulu Rasulullah sholatnya itu tidak menghadap ke Ka'bah loh lah terus menghadap kemana? Dahulu Rasulullah sholat menghadap ke arah yang sama dengan orang Yahudi beribadah, yaitu baitul Maqdis dan di sini kaum Yahudi menyambut hangat Rasulullah karena mengira bahwa ajaran yang dibawa Rasulullah mengikuti cara ibadah dan arah kiblat mereka. Waduh, udah kepedean nih kaum Yahudi. Tapi Rasulullah tidak tinggal diam. Beliau berkali-kali berdoa menghadap ke langit, meminta kepada Allah agar kiblat sholat diganti ke arah Ka'bah. Singkat cerita, doa Rasulullah dikabulkan dan sampai saat ini kita sholat ke arah Ka'bah. Bayangkan, kalau tidak dirubah ke arah Ka'bah, pasti kaum Yahudi kegeeran sampai sekarang. Tahunya kita mengikuti mereka.